Halo sahabat Helmet Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini, kita sedang belajar tentang pemrograman web dasar. Nah, di video sebelumnya, kita telah belajar tentang hyperlink, tag A. Yang kita pelajari di situ adalah URL yang sifatnya relatif atau URL relatif. Berarti kita bisa ke halaman tertentu dalam situs web yang sama, tanpa menggunakan https atau www seperti itu nah untuk link yang uh, aksesnya ke alamat web lengkap misalnya seperti kita ke www.youtube.com garis miring halomail studio nah, itu disebut sebagai url absolute kita coba sama-sama ya saya masih akan tetap menggunakan file kita yang sebelumnya jadi di file index.html saya tambahkan. Kalau sebelumnya kan kita belajar tentang URL relatif. Di sini kita akan belajar tentang URL absolut. Jadi saya ketikkan tag a, kemudian atributnya href. Nanti kita sematkan URL di value-nya. Kemudian saya beri teks Halo Mail Studio yang Alamatnya kita buat URL absolute ke https www.youtube.com garis miring holomail studio Jadi ketika kita save kemudian jalankan halaman ini Kita lihat hasilnya Akan ada link yaitu dengan teks Halomail Studio. Kalau kita klik, nantinya akan menuju ke halaman Halomail Studio. Kemudian di video ini juga kita akan belajar tentang atribut target. Atribut target, misalnya kita tuliskan di sini atributnya target. Dengan value ada 4 jenis value, ada self, blank, parent, sama top. Nah untuk defaultnya, value-nya itu adalah self, penulisannya underscore self. Jadi artinya di sini kita akan membuka dokumen di jendela atau tab yang sama dengan halaman pada saat teman-teman mengklik. Kalau saya save, kemudian saya coba, menjalankan maka ketika link Halo Studio ini diklik, ini akan terbuka pada tab yang sama dengan indeks html ini. Seperti itu. Kemudian ada targ value target yang lainnya, yaitu ada blank. Ini jika dijalankan akan membuka dokumen di jendela atau tab yang baru. Kalau kita coba... Kemudian kita jalankan ketika link me studio ini diklik, tidak akan di tab ini, tetapi akan membuat tab baru seperti ini. Kemudian ada dua value lainnya: parent dan top. Nanti kita jelaskan pada saat kita belajar iframe aja, ya teman-teman. Kemudian selain itu kita juga bisa mengisi atribut href dengan mail to. Itu berarti akan diarahkan menuju ke alamat email tertentu. Cara penulisannya saya tuliskan di sini. Href. Kemudian saya berikan teks kirim email di sini saya beri alamat email penulisannya mail to titik 2 kemudian alamat emailnya Kita save lalu coba jalankan maka akan ada link bertuliskan kirim email Bila kita klik, kita akan dapat uh, secara otomatis mengirimkan alamat email ke alamat email yang kita tuliskan pada bagian mail to. Demikianlah penjelasan tentang tag A, di mana kita sudah belajar dua macam URL, URL absolut dan relatif. Kemudian kita juga mencoba untuk uh, mail to, untuk diarahkan ke email tertentu lain itu ada atribut title, atribut target yang kita bisa gunakan untuk tag A ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.